Ku bicara kau diam, ku meragis dan kau tak tahu. ini kau perlakukan aku. Ku Aku paham Aku pahami apa maumu kau sakitiku Aku pahami apa maumu, kasakitiku lagi. Inikah caramu membalas yang ku beri? sakitiku lagi ha, ha, ha. kau tarik ulur hatiku berulang kali kau tarik ulur hatiku berulang kali kau tarik ulur hatiku berulang Ku bicara kau dia.